Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat kita lihat di kabar pertama Pastinya selalu dibikin happy dan pasti bahagia sekali warga kuno ha? Melihat kelucuannya Abang El Apalagi ketika papa dan anak disatukan Persahabat ya ini Gemes banget ketika melihat Abang El Bisa main bareng dengan papaknya Masya Allah lucu banget ya Main tembak-tembakan air Abang Fatih dengan Papa Bilar Hingga komentar banyak sekali diberikan persahabat Di antaranya dari akun Instagram Lesti Alfatian score FC mengatakan Lucu banget malah main tembak-tembakan air katanya tuh Yuk yang belum nonton Langsung aja gas ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment Karena vlog terbaru Sudah disuguhkan oleh Leslar Entertainment Ini Masya Allah wajib trending persahabat ya Kemudian juga selanjutnya dipaksikan Papa Bilar 2 jam yang lalu Papa B tentunya... Bertemu dengan Pak Edwin Syah ya di rumahnya Papa Bilar, ada tangan spesial apapun yang dilakukan oleh Papa B malam ini. Semoga selalu lancar dan selalu dimudahkan, dan semoga ada kabar baik, ada kejutan bahagia untuk kita semuanya. Kemudian juga bersama sendi Simak di postingan selanjutnya, Papa Bilar mengunggah foto dua mobil mewah. Masya Allah banget persahabatnya Mobil yang sangat luar biasa Namun dibikin salvoknya Mobil papabilar bilar ini Diparkirnya di luar persahabat, ya Bukan di garasi Masya Allah pasti warga Konoha Geleng-geleng kepala aja nih ya Mobil semahal ini ditaruh di luar Di ya, persahabat Hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan Di antaranggirkan Senol Putih Bilar Kalau ini mobil aku nih ya Sudah dimasukin ke garasi yang rapet Mahal soalnya, ini di pinggir jalan katanya tuh Ada juga bersama tanggapan lain dari akun Instagram Mimin5928 mengatakan Orang kaya beda ya, aku odong-odong aja masuk garasi di gembok katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan dari Ras Dania Arnia Jangankan mobil mewah kayak gitu, sapul lidi aja belum masuk rumah Malam gak bisa tidur saya mah katanya tuh Masya Allah ini unik-unik banget ya Komentar-komentar dari para fans Luar biasa mudah-mudahan pokoknya Papa Bi, Bunda Lesti, dan Abang Fatih Ini selalu diberikan Kesehatan dan selalu bahagia Serta selalu Dikelilingi oleh orang-orang Baik, amin Kemudian juga persahabat Kita lihat juga di postingan selanjutnya Dari Papa Bi Bapak Bilar tentunya menginformasikan juga buat warga Konoha, jangan lupa untuk menyaksikan vlog-vlog Leslar Entertainment ya Karena kelucuan Abang Fatih selalu disuguhkan oleh LE untuk warga Konoha Kemudian juga persahabat Bapak Bilar setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Ini video saat bikin vlog di rumah sakit persahabat namun kita dibikin salvo kalimat yang diunggah oleh Papa B ini mengenai masalah pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan ini masalah pencucian uang persahabat di situ ada sebuah kalimat yang diposting oleh Papa B yang kaya kan lesti Allah numpang hidup, tapi pas ada kasus pencucian uang inisial R terseret karena kekayaannya diduga indikasi pencucian uang. Eh, ngomongnya berubah lagi, pasti Rizky Bilar tuh kan dia mendadak kaya, OKB, terus ngomong apa potong Mbak, katanya tuh ya, ini sindiran dari Papa Bilar nih kepada netizen yang selalu nyinyir, apalagi sampai memfitnah. persada dia, padahal kan Papa Bilar tidak ada keterlibatan dari permasalahan pencucian uang ini persahabat namun begitu banyak orang-orang yang mengira inisial R itu adalah nama Rizky Pilar doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan Papa B ini selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Berikutnya juga persahabat beberapa bilar ini mengunggah sebuah postingan juga nih foto animasi. Namun ada sebuah kalimat juga pertanyaan. Mending kita kuis kayak biasa. Satu pertanyaan kali ini nilainya dua ribu ya. Oke pertanyaan pertama dari seputar Wibu dulu. Satu siapakah nama masing-masing dari mereka dan sebutkan julukan yang disematkan kepada mereka. itu persahabat ya. Insya Allah yang tahu langsung aja nih persahabat yang jawab pertanyaan dari Papa Bilar berkas selalu untuk Papa Bi sehat terus lancar rezekinya mudah rezeki nulah kesenangan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin dan pasti juga persahabat kita menunggu cedukan vitamin terbaru dari Leslar Family jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.